Harga emas yang dijual di Pegadaian terpantau turun tipis untuk cetakan Antam dan untuk cetakan UBS naik pada perdagangan Jumat, 30 Desember 2022. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp576.000, turun Rp1.000 dibandingkan dengan harga pada Kamis, 29 Desember 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol di harga Rp540.000 atau naik Rp2.000 dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dibanderol di Rp1.048.000, turun Rp2.000 dan emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp1.012.000 atau naik Rp4.000 dari posisi harga kemarin. Selanjutnya, Harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 5 juta 2.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.960.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp 9946000 Sekian harga emas untuk tanggal 30 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.